Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lancelot, dimanapun kalian berada, selamat sore, selamat datang, dan kembali hadir di Fatifi. Akan selalu menyuguhkan kabar baik, kabar menarik, seputar Lesti Kejora, dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Baiklah sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Ada tentunya ungan spesial banget ya yang kita dapatkan. Masya Allah banget nih BBL lagi main bareng dengan Jirayut. Ini cute banget persempatnya Masya Allah bahagiannya Jirayut saat menggendong Abang Fatih. Aduh Masya Allah banget ya doakan selain terbaik. Mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan kita semuanya. Amin. Momen ini pun dari post kembali. Oleh aku, Leslar Al-Fatih, underscore FC, ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. "Om Ayut katanya mau bikinin susu buat Abang L jadi enggak tuh persahabat ya?" Bang Cireyet katanya mau bikinin susu buat Abang Fatih. Masya Allah, makin pinter banget dan sangat menggemaskan Abang L dan selalu menjadi pusat perhatian ya di Indosiar. Untuk berikutnya persahabat kita simak juga Daungan spesial Akhirnya persahabat ya kita mendapatkan vitamin nih Dari idola kita Apalagi abang El Video call bareng dengan baby guzel Aduh masya Allah banget ya Apalagi mereka memang tentunya Definisi jodoh apa mungkin persahabat ya Baby L ngemut tangan Baby guzel pun sama-sama Ngemut tangan Aduh masya Allah pokoknya Hari ini bahagia sekali, Alhamdulillah Baby L bisa video call dengan Baby Guzel Hingga komentar pun banyak sekali persahabat diberikan di postingan ini Dari akun Step87, Miki mengatakan di kolom komentar Persis kayak papanya ya, katanya tuh Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Mardawati1973 dia melotot, wah ini calon gua nih. Aduh, masya Allah banget ya bayangin abang L ya. Saat melihat baby Guzel luar biasa, pokoknya alhamdulillah hari ini kita happy banget. Disuguhkan vitamin bahagia langsung dari abang Fatih yang video call dengan Guzel Untuk berikutnya persahabah, kita lihat juga ya ada sebuah tentunya postingan spesial momen di acara semalam. Kali ini diunggah oleh Novia Bakhmin Yang di kembali oleh aku Les Larsik Ini Masya Allah banget ya Kita fokusnya dengan pandanya Abang El Yang tentunya penampilannya luar biasa Menjadi sorotan Tampil dengan elegan bersahabat ya Tetapi mereka memang wow banget nih Semalam di malam minggu Ketika menghadiri acara Dinda Dindahau dan Reimbaya Masya Allah Dan kita lihat juga bersahabat ya di sini ada kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun Dia Anggraini ini mengatakan Berasa reuni sama Novia duet bareng di acara Tokopedia yang pas bunda lagi hamil Abang El Papa Binya live Instagram di parkiran suntuk karena kunci apartemen di bawah bunda Aduh, masih ingat saja nih persahabatnya, ya Masya Allah Dan untuk berikutnya persahabat ada kabar yang sangat membahagiakan sekali hari ini Kembali vlog di channel YouTube-nya Rizky Bilar, ini tembus di 6 trending Wow, luar biasa para sahabat ya, yuk gasken. Mudah-mudahan bisa dipucuk kali ini, kita buktikan kekompakan dan keselitan untuk Les Lover semuanya Supaya bisa mendukung karya-karya terbaik idola kesengan kita, Masya Allah banget ya BBL ini memang membawa berkah untuk semuanya Masya Allah sudah nangkring di enam trending untuk vlog di channel YouTube-nya Rizky Bilar Info ini juga persahabat ya kita dapatkan dari sahabat.inganuskorleslar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Ayo sundul sampai ke puncak katanya tuh persahabat ya dikasih semangat Streaming terus Vlog-vlog terbaru Leslar dan di channel YouTube-nya Rizky Bilar juga ya Jangan sampai kendor, mudah-mudahan tentunya bisa tembus di nomor satu trending. Amin, iya Robbal 'alamin. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di sore hari ini, pastinya kita masih menunggu cidukan-cidukan terbaru vitamin bahagia. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantegen channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.